Dari kecil gue dibesarin sama nyokap gue doang, nyokap gue single parent Karena memang nyokap harus bekerja, nyokap harus full time lah, full time worker gitu Jadi sampai situ akhirnya gue gak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dari orang tua gue sendiri gitu Ya gue kurang perhatian juga kan dari nyokap gue, jadi gue pernah melenceng sedikit Gue pacaran sama pasangan gue yang beda agama dan gue sayangnya banget banget banget banget banget banget Uh, ya gimana ya tertarik namanya ketemu setiap minggu terus banyak komunikasi dan akhirnya karena kita juga banyak job barengan ya udah akhirnya jadi deket deket deket dan pacaran dan kayak kayak yang princess princess gitu loh true love beats everything tapi itu gue nggak bisa sharing soal value yang gue punya untuk kayak sharing kemarin gue di gereja gue dapet gini gini gini, gini. gak bisa karena itu pasti kayak dia bingung nanggapi ini kayak gimana gitu Ya gitu deh gak bisa sharing soal apa-apa gitu. Jadi tuh kayak, "Hah, jadi gue pacaran kayak cuman seneng-seneng ya cerita soal misalnya kayak, "Eh tadi temen aku gini-gini-gini loh, "Eh tadi aku lagi ini perform gini-gini. Ya udah cuman gitu doang, cuman kayak cerita soal kegiatan sehari-hari gitu. Tahu saling sayang satu sama lain tapi gak ada isinya gitu. Itu kan pacaran udah dua tahun dan udah serius banget, udah ada planning." Kayak beberapa tahun lagi mau menikah dengan beda agama Maksudnya gue akan men menjalani kehidupan sama dia Gue sendiri soal agama gue dan dia soal sendiri soal agamanya dia Tapi ternyata pada saat gue tahu kebenarannya, gak bisa Karena gue tiap hari akan sama dia dan gak mungkin gue mendem itu sendiri gitu Nanti gue mau berbagi sama siapa Masa setiap kali gue sharing sama dia, dia akan mendebat gue terus? Kan gak mungkin Sakit banget putusnya karena Dia baik banget, maksudnya secara personal dia baik banget Gue pun juga cocok sama dia. Banyak masalah yang akhirnya kita udah bisa selesain bareng-bareng. Akhirnya ya pacaran putus, pacaran putus, susah move on, talking stalking lah, berusaha untuk cari pelarian kegiatan-kegiatan lah, terus putus sama dia jadi seneng muay thai lah. Aji aji aji aji Iya gitu sih, tapi akhirnya finally gue bener-bener harus ngambil satu prinsip, gue nggak mau gue yang maksain itu. Karena yang namanya keselamatan itu kan dari kepercayaan kita sendiri, dari maunya kita sendiri kan. Gue nggak mau dia ngelakuin itu buat gue, tapi gue mau dia ngelakuin itu sendiri karena memang dia mengenal Tuhan itu siapa. Yang akhirnya di situ pun gue memutuskan udah, udah deh, udah kalah. Akhirnya bisa lupa, dan akhirnya menjalani hubungan dengan seseorang yang benar-benar klop gitu. Hai, gue Gigi, ini aku dan sebuah cerita.